Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada di TV Kembali hadir untuk mengabarkan Kabar terbaru seputar lesti Di Kejoranda Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Para sahabat tujuannya Agar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru dari dan terhangat seputar Lesla dunia. Baiklah para les Lesla manapun kalian berada Untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita Keunggaan pertama persahabat ya spesial banget nih di akun Rans Entertainment Persahabat ya yang mengunggah sebuah postingan Rans dan Leslar Kolaborasi yang sangat luar biasa Ada apa ini? Wow <gifat> Apakah akan ada kejutan yang luar biasa Diberikan dari Leslar dan Rans Kita lihat persahabatnya di kalimat kese Leslar emang beda Katanya tuh Wow Masya Allah banget ya Leslar Rans Mudah-mudahan selalu Tentunya memberikan kejutan-kejutan bahagia Kejutan-kejutan baik untuk kita semua dan untuk berikutnya juga persahabat ya kita lihat di sini ada ungkapan spesial nih ketika kakak di diwawancara dan kakak bilar pengen banget secepatnya mendapatkan momongan persahabat ya semoga yang diharapkan idola kesayangan kita diajabah tentunya aminkan persahabat ya mau cewek atau cowok yang penting sehat panjang umur dan selalu bahagia amin tentunya kita doakan yang terbaik mudah-mudahan secepatnya kakak dan dedek LSD diberikan. Dan kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali doa yang tentunya diberikan Dari akun Hakan Yati mengatakan amin Allahumma amin Tuh bersabar ya amin amin amin wah wow, Masya Allah banget nih dukungan doa yang terbaik untuk doa kita Mudah-mudahan secepatnya mendapatkan momongan dan tentunya kita makin gak sabat menantikan Lesnar Junior tiba dan selanjutnya juga persahabat kita lihat di sini ada sebuah info perubahan jam tayang JWB 2 persahabat ya mulai hari ini tayang pukul 21.00 waktu Indonesia Barat tuh persahabat jodoh wasiat babak kedua tentunya jamnya sudah berubah. Sebelumnya jam 10 malam dan kali ini persahabat ya mulai hari ini tayangnya jam 9 malam dukung terus tetap kompak dan solid selalu mensupport idola kesayangan kita dan untuk selanjutnya kita lihat juga persahabat di sini ada yang menggemarkan kita semua nih persahabat ya ini lagi heboh banget ya tadi sore tidak Lesti tiba-tiba nge nih persahabat ya. Di situ, Dedek Lesti menyampaikan nih, ada sebuah kalimat pesan. Selama sore tolong dihapus video yang terakhir. Tuh persahabat yang suruh dihapus, suruh di-take down untuk video terakhir kata Dedek Lesti. Tolong kasih tahu akun-akun yang lain yang sudah nge-post makasih. Wow persahabat ya, ini langsung dari ibu negara kita bahwa tentunya ada... Akun yang memposting video yang kurang enak persahabat untuk dilihat di sini kita lihat dari Lesti langsung nge-DM Dan meminta untuk segera dihapus persahabat Ya, ugan tersebut pun di kembali oleh akun Rizky Bilardo Jenuhnya Lestiani Kalimat caption pun dituliskan Haduh, harusnya udah pinter ya Milih mana yang boleh di-post dan mana yang Gak aduh katanya tuh persahabat ya. Dan kita lihat di kolom komentar banyak sekali tanggapan, banyak sekali respon dari para fans. Salah satunya dari akun Healthy The Score. Dari kemarin udah pada dikasih tahu kan Sekiranya konten apapun itu Tentang idola kita Kalau misalkan itu lahan untuk hujatan Atau bulian Tolong di dulu kalau mau up atau posting Terus pelajaran juga buat kita semua Tolong mulai sekarang Dijaga komennya Tuh persahabat yang diingetin Ini wajib dipahami para sahabat ya Kita harus menjaga privasi dari idola kita Kita harus mendukung, mensupport, menjaga nama baik dari Lesnar, dan tentunya kita doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga para sahabat perhatikan ada kabar bahagia juga yang kita dapatkan ada komentar dari. Pak Ferry Fernandez doakan sebentar lagi kita dua kali seminggu ya teman semangat katanya tuh bersahabat ya Alhamdulillah Untuk cinta Badi Leslar akan tayang dua kali dalam seminggu bersahabat ya doakan selalu yang terbaik untuk karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment Dan untuk kabar berikutnya kita lihat juga dan momen spesial cute nih, yang baru di update channel nya Kakak Bilar ya aduh menggemaskan nih Mengbaper, persahabat ya. jomblo diharap kabur cus ke youtube yang Kak Biler. Ini cute banget persahabat ya. Momomomeng -mom tertangkap kamera nih luar biasa. Kita lihat Kak Biler itu lagi gelitikin tangan Dede Lesti ya. Sampai Dede Lesti tentunya kegelian persahabat ya. Saking gak kuatnya nih digelitikin oleh Kak Biler. Ini cute banget mereka berdua selalu membuat bahagia kita semua. Mudah-mudahan rumah tangga mereka selalu langgeng dan selalu diberikan kebahagiaan. Dan dalam postingan tersebut persampaiannya kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan juga yang diberikan tentunya tanggapan yang positif dari akun Anisa Rizky mengatakan padahal romantisnya sederhana tapi umum uh, banget bagi gua katanya tuh masya Allah dan berikutnya juga di sini kita lihat komentar lain diberikan dari akun Instagram Ensider Andesco. Masih dan makin membaper sama mereka, padahal kadang hal kecil tapi bikin bapernya sampai ubun-ubun Wow, <gifat> luar biasa banget bersahabat ya, kita lihat juga ke momen selanjutnya Ini adalah momen yang sangat membanggakan untuk kita semua Dede Elasti selalu sopan kepada suaminya bersabat ya, ini ketika Dede Elasti akan manggung di acara off-air Tentu meminta izin dan saliman Persahabat ya Masya Allah luar biasa banget Dengan sopan santun Yang sangat luar biasa Menjadi contoh yang baik Dan menjadi sosok inspirasi Untuk banyak orang Dan untuk berikutnya juga perhatikan Ini ada kabar terbaru dari Bang Adlin Ya di guys pribadinya mengunggah sebuah postingan Itu ada Sesen Raffi Nagita Persahabat ya Ini adalah asisten dari ah Raffi dan Nagita Slavina Masya Allah para sahabatnya malam ini, apakah Lea Selah dan Ras kembali berkumpul dan memberikan kejutan? Kita tunggu saja cidukan dan kabar baiknya para sahabat, ya. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini adalah informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.